Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya Sehingga sering disindir oleh Rasulullah Bahwa Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan merangkak Sebab dia terlalu kaya Abdurrahman bin Auf sering menangis teringat sabda Rasulullah ini Beliau sering berdoa Jadikan aku ini miskin Ketika beliau bertanya kepada Nabi agar dirinya miskin Nabi menjawab perbanyak sedekah Rahman bin Auf berusaha keras agar bisa menjadi miskin Setelah perang tabuk Beliau menjual hartanya untuk membeli kurma busuk yang harganya sama seperti kurma bagus. Abdurrahman bin Auf juga gembira sebab berharap jatuh miskin. Tiba-tiba, datang utusan dari Raja Yaman mencari kurma busuk yang ingin membeli kurma busuk seharga 10 kali lipat. Karena takut masuk surga dengan merangkak, ia membelanjakan hartanya di jalan Allah alih-alih hartanya berkurang karena disedekahkan, yang ada malah terus bertambah. Bahkan tercatat saat Abdurrahman bin Auf saat wafat masih meninggalkan harta sebesar 3.000 triliun.